Untuk acara selanjutnya, yaitu penceramah yang kedua Yang bakal dilakukan langsung oleh guru kita semua Yaitu Al-Mukarram Al-Ustaj Haji Fadilah Kepadanya saya persilakan dengan segala hormat Kepada para hadirin Kepadanya kepada para hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali mari kita sama-sama dengarkan tausiah tausiah dari guru kita dengan husu dengan nikmat kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Anzala sakinatan fi kulubil mu'minin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in Amma ba'du Fakir kala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim Wa huwa asdaq al-qailin A'udhu billahi minas shaytanir rajim Al-lazina amanu Wa hajaru Wa jahadu fi sabirillahi bi amwalihim Wa anfusihim A'zamu darajatan inda Wa ulaikahumul faizun Aukama kala aydan Fi ayatin ukhra Wasari'u ila maghfiratim Min rabbikum Wajannatin arduhas wal lil muttaqin yang sama kita hormati dan muliakan segenap para ahli alim ulama para kiai, para asatidah terkhusus segenap guru-guru para orang tua, tokoh masyarakat yang hadir diantaranya guru kita sohibul fadilah orang tua kami Guru kami Al-Walid, Al-Mukarram, Al-Ustadz, Haji Aspuri Yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita semua Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua Kiringan doa agar beliau selalu diberikan sehat walafiah Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita dan ilmu-ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nurdin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Uding, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Madsuki, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Sunaria, Al-Mukarram Bapak Haji Badrul Kamil, Al-Mukarram Bapak Haji Nurjaya, Bapak Kepala Desa Desa apa? Serdang Kulon Bapak Haji Sukarna, ESOS dan panitia penyelenggara peringatan Gema Muharram Tahun Baru Islam 1440 Hijriah Musola Nurul Huda dan segenap para aparatur pemerintah yang lainnya, para orang tua, guru yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segini doang catatannya. Para ibu, para bapak hadirin, hadirat jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita di halaman musola Nurul Huda ini. Saya yakin Allah catat sebagai amal ibadah. Kumpul kita hari ini mendapat berkah dan senantiasa Allah kasih ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya Robbal. Bu, bu, apaan hari ini kita? Bersyukur kepada Allah Dengan izinnya kita hadir dan kumpul Bisa berjumpa dan bermuajah Dalam acara Memperingati kegiatan tahun baru Hijriah Waktu berjalan begitu cepat Tak terasa menghantarkan kita Di 1440 Hijriah Peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dari Makkah ke Madinah bukan hanya peristiwa hijrah fisik, tetapi yang dilakukan Rasulullah adalah hijrah batin, ah, bangson, efeknya turunin dikit. Efek ya, tolong. Terlalu gemar Jadi yang dilakukan Rasulullah hijrahnya bukan hijrah fisik doang Dari Mekah ke Madinah dapat perintah hijrah dari Allah Rasulullah berpidato kepada para sahabat Wahai sahabatku telah datang perintah hijrah maka berangkatlah kalian lebih dulu ke Madinah Sahabat yang lain bertanya ya Rasul kenapa enggak bareng Kan kalau bareng enak Jawab Rasulullah kalau bareng kita rame-rame berangkat ke Madinah Kita akan dikejar terus Kenapa? Karena yang dicari itu saya Yang diincer mau dibunuh saya maka saya biar di Mekah menghadang bahaya. Inilah sosok pemimpin yang berani resiko. Iya, Bu. Iya, Bu. Enggak mentang-mentang dapat perintah hijrah Batong berangkat lebih dulu. Enggak. Nabi mah di Mekah. Yang lain berangkat, Rasulullah di Mekah. Kenapa? Beliau menghadang bahaya. Karena di Rasulullah di Mekah itu luar biasa, dicaci maki, dihina, diusir, bahkan target pertama mau dibunuh, difitnah dengan hoax, ngerti hoax bu? Bu, Ya Allah Allah melotot tanya diem aja. Tuh. Maka malam mau berangkat hijrah, di rumah Rasulullah tuh ada tiga orang, rumah Rasulullah dikepung. Pagar betis, satpol PP-nya kurais, golak-golak. Ada siapa di rumah Rasul? Ada Rasulullah, ada Serina Abu Bakar, ada Serina Ali. Apa kata Rasul? Hai Ali, aku bersama Abu Bakar akan berangkat ke Madinah malam ini juga. Kau di sini, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar itu kamar Rasulullah, yang mau dibunuh Rasulullah, tidur kau, Ali di kamar itu. Apa jawab Sayyidina Ali, siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, nyawa taruhannya, saya siap rela, mati Ini jawaban anak muda yang soleh, kalau anak muda yang pintar enggak begitu Li, gue mau berangkat nih, ya mau ke Madinah sama Abu Bakar, lu gantiin tempat tidur gua Ntar yang mau dibunuh, lu, jawaban anak muda pintar enggak begitu, jangan saya ya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan ini jawab Abu Bakar, apa jawab Ali nih Makanya Bu, Sayyidina Ali luar biasa tuh Seorang pemuda yang soleh Berangkat Rasulullah bersama Abu Bakar Malam-malam, Bu Malam-malam Malam-malam berangkat Malam berangkatnya. Itu jarak Mekah, Madinah 450 km Zaman itu belum ada Toyota belum ada alfat belum Berangkat Rasulullah Dinginnya menembus tulang Panas di siang hari Berjalanan membakar kulit Perjuangan Rasulullah Setelah dikejar-kejar Mampir Rasulullah ke Goa sur Apa kata Abu Bakar Ya Rasul jangan berangkat dulu Kita dikejar terus ini Ayo kita ngumpet sembunyi di Goa sur Jangan masuk ya Rasul Saya duluan yang masuk saya bersihin dulu takut-takut ada binatang yang melata Bersih-bersih-bersih Abu Bakar tuh coker-coker Korek-korek bu hmm, Akhirnya bener tangannya kok gigit kala jengking Kala jengking Arab beda Wah Arab semua juga gede dia mah Arab Apanya juga gede bang Arab hmm sakit pucet mukanya bengkak diam Abu Bakar enggak ngomong Rasulullah tegur ya Abu Bakar iya ya Rasul la tahab jangan takut saya enggak takut ya Rasul wala tahzan jangan sedih saya enggak sedih ya Rasul tapi kenapa muka pucet begitu tangan ini ngapa tangan digigit kala jengking ngapa diem aja nggak ngomong sini Rasulullah ambil tangan Abu Bakar dibacain Bismillah langsung kempes bengkaknya hmm. ludah Nabi. Beda sama ludah kita. Wah wow, kalau pakai ludah orang sini langsung bengkak itu bu tambah bengkak. Hmm. Makanya bedanya Nabi di situ sama kita bang Nabi sama manusiawinya sama kita Rasulullah keringetan Kita juga keringetan Cuma beda keringetnya Rasulullah sama keringet kita Kalau Rasulullah keringetnya bau minyak misik Kalau keringet kita Ini rasain sendiri Makanya Siti Aisyah istri beliau tuh bu Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana Keringatnya dielapin Nama Siti Aisyah Abis dielap diciumin Abis dielap diciumin Maka ibu kalau pengen bakti sama suami Begitu Suami pulang dari mana-mana Apalagi abis macul Langsung aja udah tarik sini bang Minyak misik bang Rasain bu bu asem, asem. Nih hebatnya Rasulullah ini perjuangan Nabi dari Mekah ke Madinah hijrah. Hijrah fisik begitu berat. Tetapi ada yang lebih berat apa? Hijrah batin. Kita pengen seked, bukan sekedar hijrah fisik bu. Tapi pengen hijrah batin. Artinya tahun ini harus lebih baik dari tahun, tahun yang lalu. Tahun kemarin ngajinya belum getol. Eh tahun ini ngajinya rajin. Alhamdulillah. Ngaji kumpul begini, enak kalau kita ngaji. Udah tua, udah nenek-nenek ngaji aja nek, mau ngapain lagi? tas B pegang banyakin zikir udah, mau mejeng di jalanan, siapa yang godain? Udah nenek-nenek, nah, jangan ke kan anak muda setan aja ogah, oh, godain. Gak ngaji, udah jangan pakai alasan banyak, nek ngaji nek malu mau mantu, entar apa, oh, gue lagi men. Loh, nenek-nenek, mm, men ngaji kumpul di pengajian kita ngaji begini dosa-dosa kita dirontogin dosa kita dihapus diusak, ditipek, digebek rabak dada kita pasti masing-masing bu pak banyakkan dosa sama ibadah nih yang lagi ngomong juga dosanya banyak sama orang tukang ngomong salahnya diomongan ya, bu biasa yang tukang ngomong diomongin orang udah biasa makanya kita semua pasti ada dosa dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, dosa sama tetangga, apalagi dosa melaki. Enggak hmm, sabar Bu. Mau hmm, berangkat ngaji lakinya diperintah. Bang, ngaji dulu ya. Enggak kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada di sini bini begitu ada. Nah orangnya, Bang. Ya Allah, sambil lagi tidur bangunin salah. Bangun, Bang. Lu lihat nah udah jam berapa? Nah, laki laki lagi tidur suruh ngiat jam. Dia aja yang melek ngiat jam. Kan salah itu, Bang ya. Mukanya Bu, kalau kita ngaji enak, dirontogin dosa dosa kita. Alhamdulillah, yang kedua ngaji kumpul pahalanya gede. Ustadz, sehingga bisa apa-apa datang aja udah ke pengajian, ikutin ustazah, ustazah bawa kitab ngikut aja. bawa kitab ustazah kebet, kita kebet hitam, tutup tutup ngaji datang paling belakang usaha halaman hitam, usaha oh, boleh hitam, doang jebok gak apa-apa udah datang aja mau jipping ngaji kuping silakan jider ngaji sambil nyender jiler datang ngaji sambil jiler tuh dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah seribu rakaat alhamdulillah pernah sholat seribu rakaat bang hah boro boro seribu sholat teraweh aja ngiat jadwal imam oh malam ini imamnya dia teraweh lama nih lama lama lama nih lama nih lama, lama, lama pindah kita teraweh Ya, pokoknya tarawih imam yang paling cepat yang favorit gue pakai usali lagi tuh nenek-nenek di belakang nyungsep juga gue ini datang maka dari itu kagak ada ruginya dosa diangkat pahalanya gede dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan zanazah seribu zanazah Pahalanya sama seperti kita Menjenguk orang sakit Seribu orang sakit Pernah neokin seribu orang sakit Emang gak pake modal Minimal jeruk dua kilo kadang orang nengokin orang sakit Gak bawa apa-apa Sampai di rumah sakit Buah-buahan orang sakit dimakanin Ngaku aja udah oh, Pake ngomong dia lagi sakit Pak Ustadz Mulutnya pahit gak makan buah Akal maka dari itu gak ada ruginya bu Allah karim, kenapa? kalau ibadah ada ilmunya enak, bener mana buktinya hari ini kita pakai ilmu saya ngomong begini yang di pojokan pinggir jalan kedengeran, kenapa? karena pakai ilmu, ilmu apa? ilmu teknologi, sound system kalau kagak ada speaker pecet tenggorokan bener ini kan ilmu bikin mudah saya pernah tablik akbar ngecek sound dulu, cek sound bapak ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut, bukan ibu ya? Itu PA jamaah itu. Lalu saya nanya baik-baik benar-benar, eh bapak ibu yang di sono kedengeran enggak? Enggak, ya berarti kedengeran. Ini ilmu nih bang, bikin hidup jadi mudah, benar? Yang hari ini terjadi di Amerika, di luar negeri, bisa kita tahu lewat mana? Lewat televisi, ilmu, teknologi, enak. Termasuk ibadah tahun 50-60, nenek-nenek kita, engkong kita berangkat haji ke Mekah, itu enam bulan. Pergi haji ke Mekah, 6 bulan. Naik kapal laut tuang, 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu... Teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam lebih sampai Ilmu bikin hidup mudah Maka kalau ada Ilmunya enak ngaji Orang biar ilmunya banyak bu Salah naro diomelin Mana buktinya tadi ada kori kita Kori suaranya enak kiroatnya bagus Boleh kori baca begitu Kenapa ada ilmunya ilmu kiroat Tapi ketika jadi imam sholat Di musola itu kori Bacanya nggak boleh kayak tadi mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam Allahu akbar baca fatihah bismillahirrahmanirrahim wow. makmum teriak di belakang kelamaan mam bener bang ini orang punya ilmu salah naro biar kori internasional kalau lagi jadi imam tetap bacanya murotal bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin rahim Maliki Yawmiddin Tuh, kori. Kori, juara tingkat RT dulu Eh, pesertanya empat orang bu waktu itu Wah, memang tiga enggak datang Saya, udah begitu RT-nya ngkong Saya, menang saya makanya jangan salah mas saya saya dulu kori sekarang jadi kuru <laughs> ya, saya nggak kurus nggak nggak, siapa saya bilang kurus nggak, saya atlet antara tulang dan kulit puas dah puas, <laughs> ya Allah enak kalau ada ilmunya ngaji masya Allah dengan ilmu hidup jadi mudah dengan seni hidup jadi indah kalau ada seninya hidup nggak kaku. Mana buktinya, tadi kori kita Baca Quran kan pakai seni Seni apa, seni tilawah Lebih indah didengarnya Baca solawat pakai seni Seni hadro, seni marawis Seni rebana, kasidah Enak didengarnya Lebih indah Coba baca solawat, nggak ada lagu-lagunya Kaku, bu. kurang enak Salatullah Salamullah Rasulillah, kurang enak. Kalau pakai lagu kan enak salatullah salamullah ala qahar rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Qamarun Qamarun Kau marun si nabi, kau ya jamalu ya jamalu, enak kan? Iya pakai seni, enak. Ajak di musholah kalau nggak ada lagunya kaku. Lo akbar, lo akbar, lah kaget orang bang. Tanya pakai lagu yang suaranya enak. Kenapa? Karena adan itu panggilan, panggilan apa? Panggilan sholat. Maka yang namanya panggilan harus kencang suaranya, jangan diturunin spekernya. Nih toa disuruh turunin, nih pemerintah PA kali ya. Iya Allah, urusan marbot jadi diurus urusi nama dia. Toa tambahin lagi toa, jangan toa diturunin. Dolar turunin. Iya bu kita yang susah sekarang lihat oh, Kita kan pengen rakyat gampang Kecil dikit Gampang buat penginan rakyat Anak-anak kita bisa sekolah Kesehatan gratis Lapangan kerjaan ada Sembako murah Segitu doang udah Makanya besok ganti presiden udah Iya bu Ganti presiden udah Iya Ganti udah Iya bu ya Hmm, ya saya mau perveran aja kalau saya mau memang milih Prabowo saya kalau saya kalau saya pilih Prabowo kalau ibu mau milih yang lain silakan itu demokrasi apa ibu mau milih nomor dua ya silakan itu hak Iba. ibu silakan atau mau milih wakilnya Sandi silakan itu mahak ibu hmm, namanya demokrasi ya bu ya, ya mau milih siapa ke ya bu ya ya bu ya ya bu ya ini kesana-kesana ngomong ya bang ya Allah, ini kita kalau adzan pakai lagu ke ada kampung saya, lagunya yang bener jangan salah lagu ini ada bocah kampung saya, preman baru insaf, anak muda, Adhan pakai lagu dangdut <tuh> salah lagu lah ayala sholat ayala sholat Al al akbar, juga tuh Ini, makanya kalau kita hidup pakai seni udah indah aja alhamdulillah, mana buktinya hmm, Bang Haji Oma Ngkong Haji Oma tuh Ngkong Haji Oma kan hidup pakai seni indah terus dia, makanya Bang Haji Oma cerdas dia, semua lagu dia bikin ribuan lagu yang dilihat, yang ditonton, langsung dihayalin, jadi lagu. Ambil kertas, ambil pulpen. Bu, ada aki-aki lagi nyiram kebun. Uh, langsung dibikinin lagu. Nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret. Ceret, ceret, ceret, eret, eret, Ya kan? Oh, oh, oh Loh, cerdas oh, oh, oh, oh, dia oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Oma Ada musiknya begitu. Jangan itu bang, Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Oma Banyak orang berkata dalam mencari nafkah. Cari yang haram saja sudah susah. Apalagi yang halal. Jangan itu bang, Jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Begitu. Omak. <coughs> ya Bu ya. Iya. Yeah. Oh, dia mau orang cerdas hebat Temennya Haji Tatang Haji Tatang tuh temennya Haji Oma Kemana-mana berdua mau Haji Tatang, eh jadi lagu Dangdut Tatang Dangdut Tatang Dangdut Tatang Tang -tang -tang -tang -tang -tang -tang -tang. Dangdut Haji Tatang lah, Oma Makanya hidupnya pakai seni indah dia e, Lagu Tung Keripik tuh Awalnya begini lagunya Syair yang kata Bang Haji Oma Tung Keripik Tulang bawang, tunggeripik, tulang bawang, waduh masih kaku ini kurang enak nih, aduh kebingungan dia, Wah, langsung ambil kopi, rokok sebatang dia tarik, sesek, dikeluarin, ahai, wahai pakain ahai nih, langsung dipakai ahai Tunggu Rifik itulah itulah bawang. Kalau bibir kegigit sakit tak mau bilang "tunggu Rifik ah Itulah, kalau nggak ada ahainya nggak enak bu mukanya hebat oma nggak percaya percaya ya ya ibu memang percayaan dia orangnya tanya nge nya nge oma paling juga kita nya Ya hey Allah, hidup dengan seni jadi indah. Dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya berarti terarah. Kenapa? Karena agama itu regulation. Agama itu aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya. Mana? Rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji diajarkan dalam Islam, diajarkan dalam ilmu fikih. Islam agama universal mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik ada dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik kita kagak paham bu. Udah ajaran Islam yang di rumah kita sering kita lupain dah. Jangan yang tinggi-tinggi yang kecil-kecil aja. Islam ngajarin masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya. Bener? Sering kita lupa masuk kaki kiri keluar kaki kanan adabnya diajarin makan selesai makan ada doanya adab makan diajarin juga kalau makan satu nampan berempat sama temen itu adabnya pakai apa adabnya Pak Ustadz pertama suapan kita kecilin jangan gede-gede ini adab makan bareng-bareng yang kedua lagi makan bareng begitu jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan lagi makan temen kita kita liatin mukanya begini orang kesinggung itu ada. Yang ketiga mengjatanya bagian di situ pojokan di situ aja rawatin. Maju mundur, maju mundur situ aja. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek longsor jatanya Bu. Makanya ada adabnya. Tuh bangun tidur, mau tidur ada doanya, tidur sama suami doanya ada, tidur sama istri ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Ada itu doanya. Diajarin kita semua lagi akhlak adabnya Kumpul barang sama temen kita lagi ngobrol rame-rame Terus lagi ngobrol bareng denger suara kentut Islam ngajarin yang denger kentut disuruh pura-pura enggak -pura, denger Makanya kalau lagi kumpul barang bu lagi kumpul ngobrol kita ngeriung lagi ngerumpi Dengar suara kentut diam aja Jangan pakai ribut rasain aja kita kan usil kita siapa nih kentut? Lu ya enak aja, lu kali rame udah diem aja. Makanya kita diajarin sampai kentut adabnya diajarin. Maka kalau kita ngaji fikih dalam fikih ada bab kentut. Kentut yang pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau. Menang suara doang. Wet ada. Yang kedua kentut suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa. Wow oh, tahu-tahu udah ngeledak aja bau. Yang ketiga kentut keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut, nah tuh kentut kuara kepaksa. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau Ustadz? Karena habis kentut ada yang nyusul. Tuh, yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Itu bahasa Mandarinnya. Hahaha. <tuh> Nih, makanya, kita kudu ngaji. Ilmu ada berubah, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Kita ngaji kumpul di pengajian, dosa diangkat, pahalanya gede, silaturahimnya nyambung. Orang yang rajin silaturahim, umurnya panjang, rizkinya murah, alhamdulillah. Tuh kita kemari datang kumpul begini, kelihatan rizki kita dikasih kardus, isinya lemper, aqua cucur habis sudah ya habis sudah iya itu untung yang kelihatan kita dapat rezeki ada untung yang nggak kelihatan dosa diangkat pahalanya dapat alhamdulillah makanya orang kalau kumpul dengan ulama alaikum bismillah ulama ulama washtima hukama duduklah kalian bersama alim ulama dengarkan fatwa nasihat para alim ulama kita kumpul bersama ulama Nanti kita akan kumpul bersama guru-guru kita di akhirat. Almarhumah Aman Ahabba, orang yang kumpul nanti dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta dengan ulama, punya guru nanti di akhirat kita kumpul sama guru kita. Yang nggak punya guru mau kumpul mesiapah di sana. Ayo, guru yang bakal nolongin kita, guru dipanggil sama malaikat, guru buruan masuk surga, cepetan! Surga pintunya mau ditutup. Entar dulu malaikat murid saya belum nyampe dari kampung. Bunduran. Udah kali duluan ke sorga murid lu kata malaikat dilihat ke sorga muridnya enggak ada. Protes guru. Malaikat mana murid saya? Katanya udah ke sorga duluan. Saya lihat di sorga enggak ada. Waduh guru mohon maaf. Di sini tempat cuma dua. Kalau enggak sorga neraka. Coba cek neraka kali guru lu Murid lu datang guru ngecek kon neraka sampai di pintu neraka ada yang teriak dari dalam guru guru dia kenal sama gurunya gurunya nggak udah nggak kenal udah pada angus guru penasaran dicoker-coker dikenalin dikorek-korek nah nah nah nah, nah. lo roh lo ngapa di sini roh ha? lu lo ngaji sama gua kan roh lo ngaji sama gua kenapa ada di sini ngaji sih ngaji guru cuman pulang ngaji guru saya ngomong-ngomongin mulu tuh hati-hati bu sama guru kita, kenapa? mandang wajah guru kita aja udah ibadah annaudhur illa wajhil alim ibadah mandang wajah orang alim ibadah mandangnya di mana di majlis taklim yuk tingkatin pengajian ibu-ibu mah dimana-mana pengajiannya getol dah paling banyak dah salut dah sama ibu-ibu ibu mau pengaji terus seminggu tujuh hari semuanya ada pengajiannya makanya seragamnya banyak karena memang ngajinya tiap hari ada, yang merah, yang biru, yang kuning, yang hijau itu kadang-kadang ya, yang mana ada yang dua kali bayar, ada yang tiga kali bayar, ada yang udah seminggu harus lunas, kan gitu ya Bu ya. Makanya lima-lima pengajian semuanya ada seragamnya, maka Majlis Taklimnya namanya Majlis Taklim al ya oh, Ngajinya luar biasa tuh. Selesai hijrah kita dari Mekah ke Madinah, kita pun pengen hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke yang baik. Mana buktinya? Ini hari kita buktiin kita lagi melaksanakan hijrah. Musola kita cakep, Nurul Huda. Ayo bapak-bapaknya siarkan musola kita. Solat jamaah di sini. Saya yakin nih solat jamaah di sini penuh, terutama solat subuh. Oh, saya tahu saya subuh sering lewat sini. Wow, oh, kalau udah jam 4 lewat sini udah nggak bisa masuk musola saya. Oh, masih dikunci. Bu, eh oh, iya, sholat jamaah biarin tetangga baru doyan kemasolat, jangan dikata apa-apa, jangan usil. Ini karena mulut kita usil batu bantu ke kemasolat bang. Nah, besok dia kabur. Antepin orang baru belajar sholat lambat-lambat dikit nggak jadi soal. Johor setengah tiga boleh, asar setengah enam tancep terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut subuh jam 6 tancap terus besok baru dandanin pelan-pelan itulah dakwah rasul bashiru wala tunafiru gembirakan orang jangan takut-takutin yasiru wala mudahkan orang jangan dipersulit kita pengen semuanya kebersamaan ibadah kepada Allah dan ibadah kepada kita sosial kemasyarakatan kita pengen bersatu kompak, kenapa? Umat Islam hanya bisa kumpul di majlis-majlis taklim, kumpulnya di musola musola di masjid-masjid. Umat Islam gak bisa dikumpulkan di partai manapun, kenapa? Karena nanti di akhirat gak ada partai, di akhirat nanti partai cuma dua, ada partainya Allah, ada partainya setan. Mana? Quran bicara. Ilal jannati digiringlah orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah masuk ke dalam surga berbondong-bondong Wasikalladzina kafaru ila jahannama zumaro dikiringlah orang-orang yang kafir alias nggak beriman kepada Allah masuk ke dalam neraka berbondong-bondong jadi kita di sana partai cuma dua kita pengen ngikut partainya Allah kumpul di pengajian di musholah kenapa musholah simbol kebersamaan umat Islam Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah yang dibangun pertama masjid Tempat kumpul bermusyawarah atur strategi. musola pun sama tempat kebersamaan kita. Kenapa? Musholah ada simbol kebersamaan. Ada aturan yang enggak tertulis. Apa aturannya Ustadz? Siapapun masuk musola copot sendal, buka sepatu. Benar? RT masuk musola buka sepatu. T. RW buka sepatu, W lurah buka sepatu, apa lurah? Jangan rah rah aja, ada orangnya dalam. Tuh. Camat masuk musola buka sepatu, mat, Gubernur masuk musola copot sepatu, Nur, Presiden masuk musola buka sepatu, Bener bu? Dijaga bang kesuciannya musola, Biar kita punya sepatu mas kalau mau masuk musola copot. Dijaga kesuciannya, beda sama gereja. Gereja, bu, sendal masuk, sepatu masuk, telotok masuk. Oh, maka musholat kita simbol kebersamaan. Kalau sudah masuk musholat semua, jangan ada yang usil. Jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal suku. Kenapa? Karena warna kulit yang kita punya Emang kita pesen Kita nggak mesen Jangan ribut soal warna kulit Potongan muka kita begini Kita nggak pesen kok Jangan ngatain orang Kadang usil aja mulut itu Orang hidungnya lucu ya Hidung orang aja bacain Orang nggak mesen kok Yang kita nggak pesen jangan diributin Datang dari mana bang lo? Dari Kidul Ngadepulon. Itu musolan begitu No, dia dari mana? Dia dari Wetan, tuh. Ada mulon, lu dari mana? Udah dari kulon, ada mulon juga, lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah, Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama. Dalam solat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam solat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda, beda, beda, tapi satu tujuan acau salat rame musola kalau salat pakai bahasa masing-masing. Orang Sunda takbir salat pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu Ageng. Malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Rame. Teman kita dari Padang kencangan lagi. Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Lah rame, Bu. Makanya kita disuruh sholat berjamaah, kompak tujuannya apa? Semuanya sama menghadap Allah. Kalau sudah masuk musola semua, kita sholat berjamaah. Kita tumbuh kembangkan kebersamaan kita, kekompakan kita, kerukunan kita. Sholat jamaah ada imam, ada makmum, benar? Makmum siapa aja boleh bu. Ustadz itu dia tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Bacaannya enggak pasir Pak Ustadz, boleh enggak? Boleh, jadi makmum. Ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum, tapi enggak sembarang orang boleh jadi imam. Maka dalam ilmu fikih enggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam, imam mau memimpin orang banyak, kalau imamnya bego, makmumnya geblek kacau lah sholat. Dulu kejadian, tahun Jebod, ada empat orang goblok, goblok itu kan bego, bego itu kan bin bloon, bloon bin tolol, tolol bin PA, PA itu minum es, dia tiup, es dia kirain ngebul panas, dia pin itu es, itu orang PA, ada empat orang goblok sholat di musholabu, musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya, yang satu jadi imam, yang tiga jadi makmum, pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gode botak, Profesor tikus lagi, atahiyat kaget tuh? Imam Atta tuh tikus jatuh. Batal enggak, bang? Batal enggak. Dua kalimat berturut-turut di dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor. Imam cuma enggak ngerti ilmunya. Kalau yang tahu ilmunya, Imam salah. Tegor subhanallah. Ini enggak ngerti ilmunya, dia nyolek. Eh, lagu sembahyang, aku boleh ngomong. Berapa yang batal udah? Dua temennya yang tengah nyikut Lu juga ngomong Berapa yang batal bu? Tiga, yang satu harusnya selamat ini dia Eh dia nyaut, untung gue diem aja Tuh, Tuh orang PA Makanya kita nih bu makmum ya nggak Boleh, siapa aja Rakyat boleh, siapa aja Baru lahir bro, rakyat udah Tapi nggak sembarang orang Jadi imam, jadi pemimpin Pemimpin mau orang banyak ada syarat jadi pemimpin, jadi imam. Imam syaratnya apa? Yang pertama bacanya harus paseh. Mohon maaf, yang cadel, yang bindeng, yang swing, minggir dulu. Enggak boleh. Jangankan yang swing, yang bindeng aja enggak boleh. Mau kemana lo? Walung. Bindeng enggak jelas. Lu dari mana? Dari malung. Oh, Gue dengar bapak lu sakit. Meninggal. Ah oh, meninggal. Innalillahi. Meninggal. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal, makanya hati-hati. Imam gak boleh harus yang fase. Cari pemimpin juga begitu, jangan cacat hukum ya, Bu. Iya, cari pemimpin begitu. Yang kedua, yang alim. Yang alim itu yang alim ilmu agamanya jadi imam boleh berhak jadi imam. Yang alim buat pemimpin kita berarti yang tahu maunya rakyat. Rakyat maunya apa? Ya begini harus ikutin. Nih rakyat ngidul maunya dia ngalor. Kan kagak jelas, ya Bu. Jadi imam, Bu habis baca Fatihah salat maghrib baca surahnya Al-Baqarah. Kira-kira makmum kesel gak sama imam? Lo kesel kita pengen listrik tuh turunin ya dolar turunin sembako murah ibu yang merasain kagak enak ya bu ibu Allah semuanya serba naik cabe naik bawang naik ya bu timun turun naik tuh pisang turun naik harga susu udah uh, uh, merorot ya bu tuh harga rambutan di atas pisang harga telur di bawah atas pisang ya bu itu mahal semua harganya harga, oh, ha, ha, ha, ha. orang lagi ngomongin harga, abang jatawah aja, jaga cayan bat, oh, harga susu tuh turun sih mendingan ya, bu oh, harga telur di bawah pisang, harga rambutan di bawah, di atas pisang, hehehe he, he, orang ngomongin tuh imam yang tahu yang alim, alhamdulillah sama-sama alim di kampung saya Ustad ada dua orang yang ketiga syaratnya kalau sama-sama alim apa yang lebih tua umurnya dia yang berhak jadi imam waduh Ustadz ini orang saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustadz umurnya sama oh sama syarat yang keempat yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa dia yang berhak jadi imam kalau empat-empatnya sama semua, syarat yang kelima, nih syarat dari saya doang. Yang bininya lebih dari satu, itu yang berhak jadi imam. Ini syarat dari saya doang ini bang, syarat dari saya doang ini ma. Syarat dari saya doang ini ma. Syarat dari saya doang. Tuh, kalau dia kan pulang ke sana gak dikasih. Pulang ke sana dikoncin pintu, akhirnya tidur di masjid. Mana tidur di kolong bedung. Ya bu. Maka ini pentingnya kita bang pengen bersama kompak bersatu hari ini kita buktiin kekompakan kita. Mana buktinya? Lima jari. Lima jari nih lima-limanya kompak bersatu bisa mukul bisa nampar. benar Coba-coba makan pakai jempol doang. Tiga hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk gak sakit makanya lima jari ini ada simbol dalam masyarakat kita biar tahu semua apa, jempol simbolnya pejabat RT, RW, Lura, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden, jempol kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep mesti ada pemerintah kita yang peduli dengan lingkungan dan masyarakat, amin yang ini namanya telunjuk, siapa telunjuk? telunjuk simbol orang kaya orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua Orang kaya nunjuk Bang bangun musola sana. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi bang Musola Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan Loh ditakut orang gak model loh Orang kaya mah bang beda dong Lagi duduk bareng orang kaya nih Terus orang kaya kentut pret Temennya sebelah ngomong Waduh bapak sehat Sehat bapak Orang kaya nah, coba yang miskin kentut sembarangan Setan lu Bangke lu ya Gak punya adab bener lu Duh sudah pinggir sono pinggir kali lu pindah diusir Bener bu, makanya simbol orang kaya telunjuk Yang ini jari tengah siapa tengah? Simbol ulama TNI polri adanya di tengah netral ke kiri enggak ke kanan enggak Yang ini jari manis siapa jari manis? Simbol anak muda kenapa jari manis? Karena masa muda masa yang paling manis biar buntung tetap namanya jari manis Nah, ini klingking bang, siapa? Klingking simbol kaum perempuan, kaum wanita. Klingking dia simbolnya, kecil klingking, tapi antem. Mu jangan macam-macam sama klingking bang. Ini klingking kemana aja masuk? loh fleksibel dia mah, ke hidung masuk, ke kuping masuk, hebat klingking. Nah, di kampung saya ngecek ayam telor apa enggak, misalnya doka pakai klingking. Enggak oh, mungkin pakai jempol, boros. sian bol ayam ledes ya tuh oh, makanya ini kompak semua masing-masing fungsinya cuman hati-hati ada kelemahannya bu kelingking kalau sweet ketemu jempol jempol kalah jempol apaan tadi? pejabat, kelingking perempuan jabatan sering tunduk gara-gara perempuan kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah huldi di sorga? Ibu Hawa yang rayu-rayu Ayo dong ayang Ben Buah kuldinya mam dong tayang Tuapin ya tuapin tuapin Rayu-rayu Nabi Adam akhirnya kerayu Makan buah kuldi Buah kuldi dimakan Nyangkut di tenggorokan Maka laki-laki ada jendolannya di leher Ibu kalau nggak percaya Ntar pulang pegang leher suami kita Tanya pelan-pelan Bang ini buah kuldi ya Tuh. Tapi Ibu Hawa makan buah kuldi nyangkut di leher bang langsung nyangkut di dada, tuh alhamdulillah bersyukur bu nyangkut di dada, gak kalau nyangkut di dengkul ribet lah anak nangis minta tetein, angkat dengkul dulu, mimi mimi mimi, tayang mimi lah ribet, ribet, ribet bro, ribet, eh nyampe di dada tebelah dua, alhamdulillah bersyukur tebelah dua, ya kalau satu doang di dada kayak tumor bu hanya tuh Nabi Adam aja kerayu-rayu sama Ibu Hawa kelingking bisa ngalahin jempol tapi kelingking bisa kalah paket lunjuk, siapa tunjuk? orang kaya perempuan biasanya selalu itu udah teklok aja bang, bukannya matre bukan emang udah bawaan lahir kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya tiga cemburuan, emosian, mata duitan Cemburunya bisa hilang, ada ustazahnya yang ngajarin Emosinya bisa hilang, karena dia ngaji sama gurunya Yang gak hilang, mata duitan Tuh, makanya nyari bini yang bisa nyari duit Duit udah kita umpetin mana aja, ketemu dia cari Itulah bini yang bisa nyari duit Iya bu oh, Duit apa nih bang diselipin di sini duit sial Gue dompetin umpetin masih ketawa sama lo Iya bu Ya Allah, makanya kita pengen tuh kebersamaan, kekompakan kita. Kalau kita kambing, ayo kita ngembe. Kalau jadi ayam, kudu kokuruyuk. Kita semua masing-masing berjuang dengan sesuai kemampuannya. Berjuang apa? Berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta kita, mana buktinya? Hari ini kita santuni mereka, anak-anak yatim kita ini yang kita keluarkan harta sebagian milik anak-anak yatim yatim doanya langsung menembus aras doanya yatim langsung didengar oleh Allah jeritan batin anak yatim Allah dengar sumpahnya yatim tokcer sumpahnya yatim tokcer doanya manjur hati-hati amanah yatim nih saya yatim Bu Masya Allah Ini yang kita keluarkan Infakan yang di kantong kita Bakal datang rizki yang gak disangka-sangka Jangan pelit, jangan medit, jangan koret Jangan butut gasiran, pantat kuning bol nontot. Kalau sudah pantat kuning bol nontot, buah parah itu orang Hmm, Nyeduh kopi ampasnya dia jemur lagi Pelit amat itu orang ya Makan launya ikan Habis palanya dikrepuk semua Kucing melongo nungguin pala Apalagi ibu-ibu sekarang kebanyakan pakai presto, tulang ancur semua di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit, mendit, korek. Bener Bu? Makanya kita pengen ini berbagi di antara kita. Hidup enak kan adanya orang lain. Hidup enak adanya orang lain Bu, kalau nggak ada orang lain enggak enak hidup. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah Enggak. Walaupun saya ceramah di sini sampai subuh cuma yang dengerin enggak ada. Paling kata marbot itu usah udah lama begitu. Kan PA bu ngomong sendirian makanya kita pengen perlu bantuan orang lain. Kerjaan apapun perlu bantuan orang, jangankan bangun musola. kerjaan yang paling enteng ketawa. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa tawa sendirian. Nih, makanya kita kompak bersatu. Al-Imam Ghazali berpesan, apa kata beliau? Kun kal dain, wa takun kal udunain umat islam harus seperti dua tangan jangan seperti dua kuping ini kuping bu kanan sama kiri nggak ada yang akur makanya lebaran gak pernah ketemu kuping kanan budek, kiri anteng aja dia, tapi lihat tangan kanan dengan tangan kiri berbeda tapi kompak akur gak pernah ribut kiri gatel kanan gak pakai diundang dateng garukin Nggak mungkin tangan kiri gatel kanan ngomel mampus garuk sendiri nggak ada bener tangan kanan gatel kiri nggak pakai diundang datang garukin dua-duanya gatel kompak main garuk-garukan hidup di masyarakat begitu bang kayak dua tangan tetangga ada yang sakit jangan pakai diundang tengokin tetangga ada yang meninggal dunia jangan pakai dibilangin datangin tasyia tetangga lagi hajatan jangan pakai dibilangin datangin bantuin bener ini hidup kayak dua tangan tangan kanan cakep kerjaannya salaman tangan kanan tanda tangan tangan kanan mau makan tangan kanan nerima duit tangan kanan tetapi yang kiri gak pernah iri, yang kiri mas sadar dia, kata yang kiri emang tugas gua bagian di belakang, gua bagian kobilisasi, bagian cleaning service, bagian pembersihan, gua lakonin pembersihan, tapi yang kanan gak sombong inget sama yang kiri. Apa kata kanan kiri yang sabar, walaupun yang terima duit gue ntar gua ke mall, gue beliin jam tangan kan yang make elu. Iya, Bu, enak hidup kalau kompak begitu. Kayak tangan kerjasamanya dia sama-sama kompak. Kapan kita jalan, lenggang? Kenapa jalan kita cakep? Karena lenggang, tangan kanan maju ke depan, kiri ke ngalah mundur ke belakang, kiri ke depan, kanan gantian, gua ngalah ke belakang, cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang ngalah, begini bu jalan loh kayak pampir kita. Makanya jadi statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Maka kelarnya nih. Yang tahun baru ini kita isi ibadah kepada Allah, namanya ibadah yang mahbub. Ada ibadah goiru mahbub, ibadah sosial kemasyarakatan di antara kita, saling tolong-menolong. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Benar bu? Makanya kita pengen kebersamaan. Satu, kita syukuri nikmat yang Allah kasih. Ketemu bulan baru tahun baru Itu yang pertama Yang kedua mengisi tahun baru ini Dengan cara apa Bertafakur Selain tasyakur Bertafakur Apa tafakur introspeksi Hitung-hitung diri kita Sudah sejauh mana ibadah kepada Allah Tahun kemarin apa banyakkan maksiatnya atau ibadahnya Kenapa bu Hakikatnya kita sesungguhnya ada bilangan 1440 Hijriah Nambah secara bilangan Tetapi hakikatnya 1440 nambah Semakin berkurang Sisa umur yang Allah kasih Artinya kita berpikir Ya Allah kita nggak bakal selamanya hidup di dunia ini Nih semuanya kita bakal meninggal dunia Ya Bu Ya Bu Nih calon-calon jenazah semua kita enggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Apakah ibu-ibu duluan saya belakangan, kita enggak tahu. Atau saya yang belakangan ibu-ibu duluan, kita enggak tahu, Bang. Atau malah saya yang duluan nyolatin ibu-ibu. Saya kagak tahu, ya, Bu. Semuanya Allah. Jangan kita merasa muda. Ustaz, saya masih muda ini. Jauh sama mati. Enggak. Mati, mak misteri, mati mengacak. Kadang kongnya neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Bener terkadang yang muda lebih duluan berangkat daripada yang tua. Masih muda, cantik, terkenal, artis, Nike, Ardila, mati sampai sekarang. Mati, Bu, masih perawan, Bang. Wow, mubazir tuh orang Aldarisma, Sukma Ayu popi Mercuri Masih pada perawan mati Haji Masaid artis 40 tahun mati Riki Jo penyiar bola Mati 41 Budi Anduk 40 tahun mati Ade Namnung bodohnya gede gemuk 38 mati Olga 32 mati Jupe 37, Jupe 37. Jupe 37 mati. Jupe 37. Jupe. Banyak yang pada komentar tuh, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Bebannya berat, Bang. Emang saya lihat gede. Oh, beban hidup. Oh udah ke aja pikirannya, Bang lo Oh, sian dia ditinggal sama si Gaston. Tuh saya punya teman almarhum Ustadz Jefri Al-Bukhari 40 tahun tiga hari baru ulang tahun tiga hari naik motor ninja 600 cc ngebut tengah malam nabrak pohon palem palanya kejedot pohon palem mati pala kejedot pohon palem mati pala kejedot pohon palem mati, pala pohon palem, mati. bu pala maka jagain pala Pala kejadian pohon pala mati Sebab ada pala kejadian mati Ada pala kejadian hidup Apa sih bang Pala komang-komang -koman. Makanya kita pengen bu Nih kita introspeksi Kita bakalan mati Gemuk mati kurus Jangan ngerasa gemuk dong Pak Ustadz saya gemuk ini sehat Enggak Bahkan kata dokter orang gemuk cepat mati Kata dokter Karena saya nanya langsung kok bisa begitu dok Iya Pak Ustadz karena orang gemuk kalau lari napasnya ngos-ngosan Enggak ada tempat buat napas. yang kurus pada girang Syukur saya kurus dok Ternyata yang kurus juga cepat mati pak ustad Kok bisa kurang gizi Mati juga Gemuk mati kurus Mati kayak mati miskin Pak harto duitnya banyak Hartanya banyak Gunung dia punya dirawat di rumah sakit Pertamina dokternya 40 dokter yang rawat 40 dokter gak sanggup nahan nahanin Israel Pak Harto aja yang dokternya 40 mati Apalagi kita yang tibang dirawati Dukun doang, lebih mati lagi Kayak mati miskin Duluan Berobat gak ada duit BPJS ditolak mati. Tinggi mati pendek mati Bener Bu kalau sudah datang kematian seperti itu Habis sudah maka mumpung masih sehat Ada kesempatan ayo manfaatin Tak korup kepada Allah Kalau sudah datang kematian Bang Haji Roma Irama berkata dalam syairnya Au kama kola Roma Irama fidang dutihi. Badan pun tak berharga Sesaat ditinggal nyawa Anak istri tercinta Tak sudi lagi bersama Secepatnya jasad dipendam Omak oh, suaranya mirip saya bu. Secepatnya jasad dipendam Karena tak lagi dibutuhkan Diri yang semula dipuja Kini bangkai tak berguna Syairnya luar biasa Kalau kita rasa api benar kalau selama ini diri berhiaskan, emas intan permata bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan Gelap pekat mencekam tanpa seorang teman Terputuslah pergaulan Terkuburlah sendirian Diri terbungkus kain kafan Nih, serem kagak ada yang di dalam kubur, ibu maka Sayyidina Ali pernah bilang Saya di dunia nggak pernah takut Kenapa? Karena rame-rame banyak orang yang nemenin Di akhirat pun saya nggak takut Kenapa? Rame-rame saya kumpulin Dikumpulin sama Allah Yang saya takut di kuburan sendirian Ih serem Bu Siapa yang menemenin? Bener Bila datang Israel Mencabut nyawamu semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardhu kifayah akan berlaku pada dirimu. Benarkah? Ih, serem. Ingat-ingat. Sudah berapa usia kita yang sisa hidup di saat ini, janganlah kau merasa muda kau sia-sia sisa umurmu ada batasnya tuh ada lagu Mas Ursidi kan begitu kita semua takkan tahu apabila maut menjemputmu menyesal pun tiada berguna bila ajal kita kan tiba betapa rugi tak bertobat pada Allah pemberi nikmat gunakanlah kesempatan sisa umurmu sekarang janganlah kau apa tuh lupa ragu ya bu hmm. ingatlah akan matimu pasti ajal menjemputmu doreng dongeng dongeng ya makanya bu kalau ingat mati ya Allah Mati bu, mati Makanya mati bahasa Arab Boleh kita ngomong mati, no dia mati Boleh, kenapa Karena mati bahasa Arab Mana buktinya, kita baca Inna solati wanusuki wa mahyaya Wama mati, bener kan Gak mungkin inna solati wanusuki wa mahyaya Wama meninggal, gak ada Wama meninggal, makanya ini penting Kita bu Ingat mati, kenapa? Karena kita semua gak bakal kekal di dunia ini Orang yang suka berbuat amal soleh Di dunia dikasih nikmat panjang umur Dia berbuat amal kebaikan Masuk dalam kubur Kata Allah dipanggil Apa Allah bilang Ya Tuhan nafsul muqamainnah Irji'i ila rabbiki radiyatammarziyah Fadkuli fi ibadi Wadkuli jannati Wahai jiwa-jiwa yang tenang, dipanggil kita: "Sini, sini, sini, sini, sini. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku, Alhamdulillah." Tapi sebaliknya orang waktu hidup di dunia Gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh Gak pernah berbuat kebajikan Rumah dekat musholah gak pernah nginjak musholah Rumah dekat pengajian gak pernah ngaji Amat ustaz, amat ustaz ada rada gedeg benci Amat pengajian rada gedeg, gajah Gede gedeg Amat rakyatim ke jemaah 17 setan Sabar malam kerja kek botol Banting kartu minum minuman keras Botol dicekekin terus, kenapa lehernya kecil itu botol Karena dicekekin mulu Berempat empatan di posansi, mending orang lain. saudaranya semua, engkong, cucu, mantu, ama, anak, akur, dibantingin kartu. Mati, kong, enggak punya lima, engkong dikata mati diem aja. Orang berempat enggak ada yang hidup, pendekatan orang, bro. Waktu hidup di dunia enggak pernah berbuat amal soleh. Masuk ke dalam kubur, malaikat nungguin bawa pentungan pak, pentungan, pentungan, malaikat bawa pentungan, pentungan. Ditanya, "Maro buka, Waman Nabiuka, Wamaki nggak jawab?" Hajar juga langsung sendirinya pada mental kulit, pada copot tulang, pada mental tulang, mental tulang, mental mental, mental. kulit copot, kulit copot, copot. Baru teriak dia merasa menyesal di hadapan Allah Apa teriakannya Rabbi laula akhurtani ila ajalin qorib Fa wa aku minas-salihin Ya Allah Ya Rabb Balikin saya ke dunia Sebentar aja sebentar aja sebentar aja Saya mau sholat, saya mau ibadah, saya mau sedekah Malaikat ngomong Maren-maren kemana aja lu hmm, Budek lu di bidangin lu budek ya pernah ustaz lu, lu, omong lu kata-katain ustaz lu gosipin ustaz lu benciin ya hajar Bu mendem congkel hajar mendem congkel lagi persis kayak film semen Serembu maka kubur kita bisa menjadi raudhah min riyadil jannah taman dari taman surganya Allah dan kubur kita bisa menjadi rotan min hufarin nar Jurang dari jurang api neraka. Nah, untuk ayo mumpung masih sehat, ada kesempatan kita pelaksanakan untuk tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan baru, tahun baru ini, maka bulan Muharram dimuliakan oleh Allah. Apa amalan di bulan Muharram? Ulama kita ngajarin yang pertama perbanyak istighfar. Oh, pernah, loh. Hmm, waduh, masih hidup aja di lalat saya. Bu, banyakin is? istighfar. Apa istighfar? Minta ampun. Bacaannya bagaimana? Macam-macam. Ada istighfar Nabi Adam. Apa istighfarnya Nabi Adam, Ustadz Rabbana Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa minal khasirin. Kepanjangan, Ustaz, sehingga apal. Ada istighfar yang pendek? Ada. Istighfarnya Nabi Yunus La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minav. Perbanyak itu Ya Allah Ustaz masih panjang itu Orang minta yang pendekan bacaannya ya udah yang sering kita baca selesai sholat Astaghfirullahaladzim Wa atubu ilaih min jami'i Ma'asi wal dhunubi wa taubatawal wal maghfirah Itu masih panjang Ustaz yang pendek oh yaudah yang pendek astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ada yang pendekan lagi nggak pak ustad ada astagfirullah astagfirullah astagfirullah, astagfirullah. kalau nggak bisa berhenti juga jadi orang Islam nah maka dari itu istighfar banyakin dosa-dosa kita diampun amin yang kedua disuruh bulan muharram ini kita perbanyak puasa sunnah kita sudah laksanakan apa itu Puasa di hari Tasuah dan di hari Ashuroh, hari ke sembilan, hari ke sepuluh di bulan Muharram, dan yang ketiga, kelebihan rizki bantuin santunin mereka anak-anak yatim kita. Itulah amalan di bulan Muharram. Man yadahu ala yatim yau ma taala daraja. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di hari Ashuroh, di hari ke sepuluh di bulan Muharram? Yang ada jelas adanya di bulan Muharram, setiap helai rambut kepala anak yatim akan mendapatkan kebajikan buat kita, bu, bu. Tadi guru kita udah ngomong, anak wakafil yatim fil jannah. Aku kata Rasulullah, orang yang menyantuni anak yatim, menanggung beban anak yatim nanti di surga bersamaku seperti dua jari, seperti dua jari seperti dua jari jari tengah dengan jari telunjuk dua jari seperti dua jari seperti dua jari Deket nggak Deket. masa begini jauh jauh begini jauh begini dua jari dua jari Bu pengen begini besok butin 2019 ya insyaallah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di tahun-tahun yang akan datang, ibu ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 3 jam, saya juga belum nyarap dari rumah nih perut agak lapar pun ya oh, saya jangankan niat saya sakitnya sehatnya jangan nasi saya orang ya doain saya biar gemuk biar sehat ya, nah dah dah mudah-mudahan itu aja, mudah lapar dong Ya, iya belum makan, dan kita langsung doa aja nah, doanya langsung doa doa makan. Ya, wajah, ya Kita baca Fatiha terakhir Minta sama Allah Mudah-mudahan kita semua sehat wal Diberikan oleh Allah Rizki yang banyak Yang halal barokah Allah jauhkan kita dari bala Allah jauhkan dari musibah Allah jauhkan dari malapetaka Allah selamatkan kita di dunia Dan selamat pula di akhirat anak-anak kita yang sedang belajar Allah berikan kepahaman Allah berikan ilmu yang manfaat Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan sholihat orang-orang tua kita, guru-guru kita keluarga kita yang telah mendahului kita meninggalkan kita agar beliau semua para arwah-arwahnya diampuni dosa-dosanya Allah terima amal kebaikannya Allah jadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berharap, dan berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, saudara-saudara kita, yang tengah, yang tengah ditimpa musibah gempa, di tengah ditimpa musibah, musibah tsunami, bu kita doain, banyak muslim yang meninggal dunia, mudah-mudahan yang meninggal dunia, Allah jadikan husnul khatimah, dan diberikan oleh Allah, yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, Al Fatihah tabniyatil Kabul wal wusul wa ila hadrotir rasul binniyatil al fatihah <tati inventions of Allah> A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin Arrahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin Rabbil fiilana wali amin Ibu Bapak hadirin hadirat doa ada guru kita yang doa ada ya, ya udah ini ya, ya udah ya bu ya, ya udah doain ya bu ya, ya udah ya. deh ya, kapan-kapan kalau masih penasaran ya ngundang lagi kalau udah kapok jangan diundang lagi dah doain dah minyak ubi sehat sehat ya, udah uset nak titik dimakan tikus ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada ya kalau ada ya kalau ada ya kalau enggak bagaimana kayak usahain juga gitu barang ngingetin masih tahu doang takut kelupaan ya barangkali lagi repot ya jangan mikir-mikirin amplop nggak perlu saya amplop nggak perlu isinya juga nggak perlu yang penting jumlahnya itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan banyak kurang banyak kesalahan tuh Cuma begitu mulu banget canda bu canda jangan ngomong gituan pak mali nggak boleh ya Guru saya ngadain kalau udah kiai Ceramah Minta dibayar, dosa Dosa itu kiai Lebih dosa lagi, undang kiai nggak bayar Itu yang hmm, mudah-mudahan Dari saya, ya banyak kurang Banyak kesalahan, akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh